Euro USD bullish, awas sedang terkoreksi. Bias harian pergerakan euro USD terlihat berada dalam kondisi bullish, dan jika diperhatikan, harga sedang melakukan fase koreksi dari sekitar area resisten.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro, US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.13189 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.12912. Sekian analisa forex untuk tanggal 10 Januari tahun 2021, untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.